Sebelumnya per sahabat ya, kita ke ugang pertama Yang mana tentunya kita merasa bahagia Alhamdulillah tentunya selalu disuguhkan vitamin-vitamin bahagia Para sahabat ya Apalagi semalam tidak Elasti dan Kakak Bilar ini selalu tampil romantis nih para sahabat ya Di acara Sopi Masya Allah mereka lagi masak barang nih para sahabat ya Ceritanya dulu gemes banget Mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk rumah tangga idola kita ini, amin ya rabbal alamin. Apalagi yang ditunggu-tunggu Farah fans, akhirnya muncul juga nih persahabat ya, duet bareng di The Lasty dan kakak bila semalam. Ini mengandung haru bahagia nih persahabat ya, wow. Apalagi kakak bila ini elus-elus perut bunda BBL dan langsung cium nih persahabat ya, aduh membuat kita semakin bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kita Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun di Bilar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Siapa yang naro bawang sini Katanya tuh persahabat ya Guys, Mimin cuma mau bilang Kalau suara Papa Bilar Candu banget di sini Apalagi yang tarikan ada tinggi merinding oh iya katanya tuh masalah banget ya Memang kita dengar pak sahabat, ya, suara kakak biasa semakin kesini semakin mulai ada peningkatan pak sahabat, ya Merasa bahagia dan selalu merasa bangga Mudah-mudahan selalu banyak dukungan dari orang-orang baik untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar banyak tanggapan banyak dibanjiri komentar dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Wiwi Kuindasari Mengatakan dalam kolom komentar Kangen yang terobati katanya tuh melihat mereka duet lagi Masya Allah banget persahabat ya Tentu ini momen yang paling ditunggu oleh para fans duet bareng Lesti dan Rizky Pilar Dan selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Ratih Lasandara Mengatakan Gini banget kalau lihat mereka sedih aku ikutan nangis Katanya tuh memang luar biasa penghayatan Dari idola kita selalu tentunya menular Pada sahabat ya mudah-mudahan Tetap kompak dan tetap solid sebagai fans Sejati Leslar untuk mendukung Mendoakan mas men Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat Kita lihat juga sebuah unggahan spesial nih Yang mana tentunya ini spesial banget Untuk kita semua Ada unggahan dari IBS nya Paris yang mengunggah sebuah postingan foto dari persahabatnya dan salvo sama background belakangnya ada foto dedek dan kakak pilar dan perhatikan di sebuah kalimat persahabatnya online YouTube Kobas Traveling Raja Travel wow ini diunggah kemarin persahabat ya apa mungkin akan ada live dari Lesti Bilar bersama kobas kembali persahabatnya mudah-mudahan saja ada cidukan dan ada kejutan baik bahagia yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Bilar dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan postingan semalam tentunya Dewa Om Indra nih persahabat ya memposting kebersamanya dengan Lesti Bilar dan ada King Nasab juga di sana selalu bahagia melihat kebahagiaan dari idola kita ya, persahabat, ya. apalagi semalam Lesti dan Bilar ini tampil luar biasa jadi Lesti tampil sangat cantik banget di ya, persahabatnya dan kakak Bilar pun ini keren luar biasa Om Indra pun ini merupakan sebuah kalimat lewat caption yang dituliskan di ya. ya. Sophie 11.11 Big Sale on SCTV Indosiar Sofi Aidi kangen sama suasana studio 5 Apalagi ketemu sahabat-sahabat lama Yang tumbuh bareng dari studio ini Lesti Kejora, Rizky Milarki Nasar Masya Allah bersahabat ya Tentunya kita merasa bahagia dan bangga Apalagi di postingan tersebut Lesti Alasti ikut berkomentar di persahabat ya dedek mengatakan sehat-sehat Bapak Love Love Masya Allah banget persahabat ya. Selalu humble, selalu tentunya persahabat ya menjadi inspirasi untuk banyak orang Pantas tentunya dicintai, pantas didukung, pantas disupport nih, untuk kita semua kepada Alasti Kicora maupun Rizky Bilar Down ke kabar selanjutnya, ada unggahan spesial dari polisi Leslar. Nih, sahabatnya, ini info juga yang membuat kita semakin penasaran. Perhatikan, polisi Leslar ini semalam mengunggah sebuah postingan. Ada bisik-bisik manja, kata Bu Pol. Nih, masabat, ya coba kita lihat ke slide kedua. Di sini sebuah kalimat info: "Alang se, Bu Pol, dapat hasib-hasib manja, ulalah," katanya Tuhan. <laughs> Kejutan Aposka Indang, agak sabar sambil emot nangis lupa sahabatnya duh makin penasaran kejutan apa lagi yang akan diberikan Lasti dan Rizky Bill untuk kita semua Mudah-mudahan saja ada kabar bahagia yang kita dapatkan kamar sahabat ya Kita lihat di kolom komentar banyak yang penasaran Ya, ini dari akun Fadisa Anuskor Aifa mengatakan dalam kolom komentar Jangan ngajak Aing berpikir lagi Bupol, katanya tuh. <laughs> dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram mama underscore 79. Hmm. Kalau udah nongol caption gini langsung finish Rin, katanya tuh. Pastinya bakal ada sesuatu kejutan lagi yang akan diberikan Lesti Bilar untuk kita semua. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selalu dipermudah apapun yang dilakukan Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan Kita lihat nih ya setelah acara live di Sofi Ternyata Kakak Pilar dan Dedek Lasik Kejora ini mengunjungi Salah satu fans nih para ya, yang fans berat banget kepada Leslar Dan ternyata salah satu fans itu Itu adalah tentunya pengurus salah satu TPK di Jakarta tadi ya. Masya Allah Leslar mengunjungi seorang nenek Pengurus salah satu TPK di Jakarta Love love masya Allah banget Suatu kebanggaan masya Allah luar biasa dedek dan kakak Bilar ini selalu menjadi contoh yang baik Inilah tentunya yang selalu membuat kita bahagia dan selalu bangga kepada Lesti dan Bilar. Yang nah, kita lihat juga ke momen foto nih persahabat ya tuh foto bareng ya bersama fans-fans berat nih semalam persahabatnya saat mengunjungi TPK di Jakarta. Masya Allah luar biasa kakak Bilar dan diri Lesti. Mudah-mudahan selalu sehat berkah dan barokah. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslie Bilar Gallery Underscore. Kita lihat persahabat ya, di sini sebuah kalimat luar biasa yang dituliskan lewat caption. Masya Allah, tabrak mereka benar-benar menerapkan ilmu padi itu, persahabat ya. Banyak tanggapan komentar yang sangat positif diberikan para sahabat Leslie yakni dari akun Instagram Elinis Dayuni, mengatakan Masya Allah, Leslar selalu humble dan selalu mendebar kebaikan Tuh persahabat ya Memang idola kita ini selalu mencontohkan yang baik Menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi Tentunya inspirasi banyak orang dan selanjutnya persahabat ya jangan lupa juga nih ada info persahabat ya sebelumnya kita sudah tahu si ya hanya sekedar mengingatkan bahwa kakak Bilar dan dek olesi kejuara ini diundang oleh Teh Fitri Karlina dalam acara grand opening warung Pak Di Panjang Jiwa usaha milik Teh Fitri Karlina hari ini persahabatnya hari Jumat tanggal 12 November jam 14.30 atau jam setengah 3 sore ya tuh bersahabat, jangan sampai ketinggalan jangan sampai kelewatkan bahwa kakak Rizky Bilar ini lesi dan Leslie Kejora diundang langsung oleh TVT Karlina mudah-mudahan saja ada kabar baik selanjutnya mudah-mudahan ada cedokan vitamin baru dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya